SET Jumpa lagi di Armaul Channel Di video kali ini saya bikin video prank lagi yang judulnya Makan nasi pakai ceting dan entong di depan orang banyak Jadi nanti saya bakalan nyamperin orang-orang yang sedang kumpul di sekitaran Sono Dan saya bakalan makan nasi tersebut di depan mereka Bagaimana keseruannya dan reaksi mereka seperti apa Kalian langsung saja tonton videonya

tapi seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu bahwa saya upload video yang terbaru. Oke nggak usah berlama-lama langsung saja kita ke TKP.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

hai hey! <laughs> <laughs>

Ha, ha, ha, ha.

Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> <laughs> <laughs> Ha-ha-ha-ha!

Kan deh. Mau

Sampai <laughs>

<laughs> <laughs> oh no no no no <laughs> oh, oh, oh.

ngauja usah ngauja ngauja ngauja ngauja ngauja

ada moce ya? kita moce nggak apa? ga usah? Hmm. ini beneran buat saya? iya nggak apa? iya kan? Ya, ya

nih, <laughs> tapi cuma satu, lagi dong.

banget. <SILENCIO> Seger banget ya. Hey. Kalian orang mana? Sangklan. Rengat kan? Katanya lantan. mana?

Ya, itu mana toh? Oh no. ini Kelas berapa, Kelas ya. Oh no no no, no. <mulia> <mulia> <mulia> Maaf ya. lagi bikin video

itu kameranya itu <laughs> dulu dong, data sih <laughs> kok kalian baik banget toh iya membantu nanti aku bayar kok santai berapa Tidak. toh tadi? hei enggak enggak enggak ya, ini, boleh dimasukin di Youtube tak? boleh ya mana om. ini dong berapa orang? 1,2,3,4,5,6,7

Oh, <laughs> no, no, no, no, no. <laughs> <laughs>

Oke guys, gimana videonya seru kan? Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Agar saya makin semangat lagi bikin video-video prank yang menarik Dan yang pastinya menghibur kalian semua Kalau kalian punya ide prank yang konyol, yang lucu Kalian tulis saja di kolom komentar ya guys Insya Allah nanti bakalan saya bikin, oke? Okay?

Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. See you in the next video.